Thank <laughs> you. We're gonna the a performance. All mm right. -hmm. Aku atas nama pribadi yang dikatakan mengucapkan Rukmi alami dinolva izin mengucapkan dan ini Semoga di semoga lebaran tahun ini adalah benar-benar penuh dan penuh, penuh, penuh, penuh, penuh, penuh. Jadi, nonton video ini jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ya. video ini terima kasih dan mudah-mudahan. Terima kasih video ini. Sekian saat saya. Salam untuk, untuk doa